Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantara Bunda Maria, aku berdoa kepadamu. Ya Tuhan, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Mari kita hening sejenak untuk menyebutkan permohonan atau wujud doa pribadi kita.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 Tuhan Yesus Kristus, engkau pernah bersabda, apa saja yang kau minta kepada Bapaku dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku berdoa dan memohon dengan kerendahan hati dan dengan kepercayaan dari Bapa di Surga dalam namamu, dan dengan perantara Bunda Maria, BundaMu tersuci, untuk mengabulkan permohonanku ini.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 seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda Langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah Hanya dengan perantara Bunda Maria, Bunda Mu tersuci Aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan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 dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berjanji bahwa hati kudusmu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sangat percaya bahwa Engkau akan mengabulkan permohonanku ini, walaupun itu memerlukan mujizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hatimu Terberkatilah mereka yang berharap padamu Tuhan Yesus Kristus, aku mempersembahkan kepada hatimu atas permohonanku ini Pandanglah dan buatlah apa yang hatimu kehendaki Yesus, aku berharap padamu dan percaya hanya kepadamu Aku mempersembahkan diriku dan di dalam engkau aku merasa tenang